Hai guys, hari ini aku request Mama masak omorais buat aku. Biasanya aku masak omorais buat Edi. Baru-baru ini ada mama, jadi aku juga mau makan makanan ibu Kali ini, paham masa ini, pimang Paprika hijau, sama wortel Sama bawang bombay Cuma tunggu aja ya Mama lagi shopping. Mama juga sudah lama nggak masak omelais Jadi dia bingung ini challenge buat Mama juga ya. Piring worto guys. Pimannya udah chopping. Potong sausage. sosis. Sosisnya cuma 3 batang aja ya. Setelah aku keluar kampung, aku masak sendirikan jadi aku merasa senang gitu. soalnya mama masak. Temis dulu ya. Paham Bombay dulu ya. Oh, oh. panasin aja ya. Katanya mama satu menit. Irasshai. Nasinya udah jadi loh. Hmm. Masih dingin ya. Semenya kita mau daijobu? Apa <gasps> lagi, sudah jadi ya, aduk-aduk ya, berapa menit? Mungkin tiga Oh, kira-kira aja, warna hitam. Oh, asinan moto, konsumen. Hehehe, aduk-aduk lagi. Hei, kecap. Perintahkan, <tumma>, right? Mama dan aku cara masaju Ada apa? Ya dan Mama dan aku cara masanya agak beda, jadi aku juga senang gitu. Tumben ya, aku makan omurice buatin Mama atau telur Oh, udah jadi gitu. <tuh hati> Kita sebut ini chicken rice. Itu berapa telur? Eh, cukup kuil deh. Berapa? ini kotak Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, Oh, sama pakai mayones. Empat telur sama mayones, Dan aduk-aduk. Susu? Mirip kuah? Ini ya? Oh, udah ya? Dibagi. Terus ini ada dua ya? Oh, ada <laughs> <dita. laughs> Oh, keren <kurar> ya? <laughs> Saya ada satu lagi loh, cuci Kurang minyak ya Tambah minyak kira-kira aja Oh Udah deh Terus apinya gimana Oh apinya besar ya Terus aduh-aduh Masking <笑> <リッパってや>。<笑><笑><笑>うんうんうんうんうん<笑> Agak keluar, jadi ya, dapriapia aja. <laughs> Oke. Okay. Okay. Kalau masak om rice harus pakai kecap, dan harus pakai. Satu nih, tulis hati ceria. Oh. Udah jadi. Yeay! Eh. Guys, jadi kita makan dulu ya. Itadakimasu! ada kemas. Tidak Enak-enak! Tidak Enak. Enak. Enak. ada kemas. Tidak ada kemas. Tidak kumasannya beda, jadi rasa juga beda ya mungkin ukuran itu bahan juga lebih, ya mamanya lebih apa ya, kecil kalau aku mungkin lebih besar ya Nah kalau aku sih masukin cuka juga tapi mama tanpa cuka dan garam juga dia nggak pakai cuma, cuma sedikit aja jadi rasanya agak beda kalau mau kupon juga penasaran, senang coba masak omelan siap. ya. Oke kali ini sampai di sini dulu ya. Thank you for watching and always be smart. Bye bye. Jiraiya no temusu. Aku mas. Oh. Kayak tradisional ya. Oh. Ebi. Ebi. Ini udang. Udang goreng ya cara kana karakteri, buki? tuki, jadi, asinan gitu ya, 1,2,3,4,5 kok, jadi gimana, gimana bagi dua orang tapi lima onigiri, aduh, di Indonesia juga ada kayak gini kan?